Selanjutnya kita ke kartu zodiak yang ketiga. Selanjutnya kita ke kartu zodiak yang keempat yaitu zodiak cewek yang mudah meraih kesuksesan. Jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan, kini kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh masing-masing zodiak cewek yang mudah meraih kesuksesan. Di sini, untuk zodiak yang pertama, selanjutnya kepada zodiak yang kedua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 Untuk zodiak yang pertama zodiak cewek yang mudah meraih kesuksesan adalah Eight of Cup ataupun delapan piala. Secara umum Eight of Cup itu diartikan melangkah di dalam diri sendiri, menemukan jawaban di dalam diri sendiri, dan kebahagiaan tidak akan selalu kelihatan. Jadi di sini kelihatan untuk kesuksesan yang diraih oleh zodiak cewek yang pertama yaitu kesuksesan di dalam suatu hubungan asmara. Jadi, cewek yang pertama akan sukses dan meraih kebahagiaan di dalam kategori hubungan asmara bersama seorang pasangan. Di sini tidak ada kelihatan tanda-tanda selingkuh ataupun orang ketiga di dalam suatu hubungan asmara zodiak cewek yang pertama. Dan di sini di kategori ini zodiak cewek yang pertama adalah seseorang yang sukses di dalam suatu hubungan asmara bersama seorang pasangan. Dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah King of One Cara umum King of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang lebih dewasa dari seorang zodiak cewek yang pertama. Dan di sini kelihatan zodiak cewek yang pertama akan selalu mengikuti ataupun melakukan apa yang telah dikatakan oleh seorang pasangan. Dan di sini ditandakan seorang pasangan akan mendukung seorang zodiak cewek yang pertama untuk sama-sama meraih kesuksesan di dalam kategori hubungan asmara yang berarti kebahagiaan di dalam suatu asmara mereka. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah well of fortune. Secara umum well of fortune itu diartikan suatu roda kehidupan, suatu perubahan di dalam sikap dan dapat dikategorikan suatu perubahan di dalam iklim kehidupan. Jadi di sini tujuh jodoh yang pertama digambarkan jodoh yang pertama sukses di dalam suatu kategori hubungan asmara bersama pasangan dengan kebahagiaan yang telah mereka miliki dan di sini king of one di sini menandakan bahwasanya pasangan akan mendukung seorang zodiak zodiak yang pertama untuk meraih kesuksesan di dalam suatu kategori hubungan asmara. Dan untuk roda kehidupan di sini menggambarkan zodiak yang pertama bersama seorang pasangan akan mengubah roda hubungan asmara mereka ke jenjang yang lebih serius ataupun ke jenjang yang lebih fokus dalam membahas suatu hubungan asmara. Dan untuk zodiak yang pertama itu berada di angka kelahiran 22 Agustus sampai dengan 22 September yang tidak lain dan tidak bukan adalah zodiak Virgo selanjutnya kita ke zodiak yang kedua yaitu zodiak cewek yang mudah meraih kesuksesan adalah ten of one ataupun 10 tongkat secara umum ten of one itu diartikan merasa hidup terbebani dan semua ia lakukan sendiri namun di sini juga bisa dikategorikan ide-ide yang ia lakukan di dalam suatu kategori pekerjaan akan selalu ia temukan meskipun dia hanya bekerja di dalam seorang diri ataupun bekerja tanpa bantuan orang lain, jadi untuk zodiak cewek yang kedua di sini kelihatan, ia akan mudah meraih kesuksesan di dalam kategori pekerjaan dan karir. Itu dikarenakan ia mempunyai banyak ide untuk memecahkan ataupun memberikan solusi kepada orang lain yang menunjang karir pekerjaannya semakin bagus lagi dan semakin meningkat. Di sini, zodiak cewek yang kedua berpeluang sangat tinggi di dalam suatu karir apabila ia bekerja dengan secara sendiri, serius, dan penuh tanggung jawab dan di sini kelihatan juga di zodiak cewek yang kedua ia merasa semua pekerjaan yang ia miliki adalah sebagai suatu tanggung jawab kepada dirinya sendiri sehingga menunjang menunjangkai pekerjaannya lebih bagus lagi dan lebih mantap lagi dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah King of Pentacle secara umumnya King of Pentacle itu diartikan seorang pria yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa serta yang lebih tua dari zodiak yang kedua di sini menggambarkan zodiak yang kedua sukses di dalam kategori berkarir dan sukses di dalam suatu pekerjaan. Itu dikarenakan ia bekerja dengan idenya sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain, dengan penutang tanggung jawab, dan secara sungguh-sungguh. Dan di sini, King of Pentacle itu diartikan seorang pasangan mendukung seorang zodiak cewek yang kedua untuk meraih kesuksesan di dalam suatu karir ataupun pekerjaan. Dan jika well of course pun kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan zodiak cewek yang kedua bekerja bersungguh-sungguh dengan tujuan untuk meraih kesuksesan dan penuh tanggung jawab yang didukung penuh oleh seorang pasangan dan well of fortune disini menggambarkan zodiak cewek yang kedua beserta seorang pasangan saling mendukung dan mendapatkan kategori karir yang lebih bagus lagi dan yang lebih mantap lagi dan untuk zodiak cewek yang kedua yang mudah meraih kesuksesan itu berada di angka kelahiran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 Cara umum tuh pentakel yang dilihatkan suatu kestabilan atau proses stabil serta ingin melangkahkan kaki untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi dan untuk zodiak cewek yang ketiga ia sukses untuk meraih keuangan yang lebih bagus lagi serta bisa menabung untuk masa depannya dan di sini kelihatan zodiak cewek yang ketiga akan melangkahkan kaki untuk menunjang serta mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi dan lebih bagus lagi untuk masa depannya dan di sini seorang zodiak cewek yang kedua akan sukses dan bisa menabung demi masa tuanya dan ia akan mendapatkannya dan di sini juga proses kestabilan ataupun seorang zodiak cer yang ketiga akan selalu mengontrol pengeluaran dan pendapatannya setiap harinya maka dari ini seorang zodiak cer yang ketiga itu dianggap sukses di dalam suatu kategori keuangan dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah king of sort secara umum king of sort itu diartikan seorang pemuda yang lebih dewasa ataupun yang lebih tua dari seorang zodiak cer yang ketiga dan di sini Zodiak Cewek yang ketiga menggambarkan Zodiak Cewek yang ketiga sukses di dalam suatu kategori keuangan yang semakin meningkat dan semakin meningkat lagi dan di sini seorang Zodiak Cewek yang ketiga akan berhasil untuk membuat tabungan di masa tuanya dan itu didukung penuh oleh seorang pasangan oleh Zodiak Cewek yang ketiga sendiri dan Will of Fortune di sini menggambarkan seorang Zodiak Cewek yang ketiga akan mengontrol setiap keuangannya per harinya sehingga ia mampu untuk meningkatkan kualitas keuangannya di masa depannya dan disini seorang pasangan mendukung penuh tindakan oleh zodiak cewek yang ketiga. Dan Well of fortune disini menggambarkan seorang pasangan akan ikut mengkontrol pengeluaran dan pendapatan seorang zodiak yang ketiga. Sehingga keuangan zodiak cewek yang ketiga akan lebih bagus lagi di masa depannya. Dan untuk zodiak cewek yang ketiga itu berada di angka kelahiran 19 Februari sampai dengan 20 Maret. Tidak lain dan tidak bukan adalah zodiak Pisces selanjutnya kita ke kartu jodiak yang keempat yaitu jodiak cewek yang mudah meraih kesuksesan adalah Hai six of pentacle ataupun enam koin Secara umum ini diartikan kondisi berkecukupan dan bisa berbagi kepada semua orang dan bisa juga dikategorikan atas sedekah yang ia berikan kepada orang lain akan meningkat keuangannya lebih bagus lagi di masa depannya dan di sini kelihatan untuk zodiak cewek yang keempat itu ia sukses di dalam suatu kategori keuangan sehingga ia bisa berbagi kepada orang yang membutuhkan dan di sini juga menggambarkan zodiak cewek yang keempat akan suka membantu orang yang membutuhkan bantuan dan suka berbagi ke sesama orang dan di sini. Kesuksesan yang ia raih adalah dengan sedekah yang ia berikan maka secara otomatis ia akan meraih kesuksesan di dalam suatu kategori keuangan dengan usaha yang ia geluti selama ini dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah page of sword secara boom page of sword itu diartikan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun dan di zodiak cewek yang keempat menggambarkan ia meraih kesuksesan di dalam suatu kategori keuangan dengan suka membantu dan berbagi kepada seseorang ataupun orang yang membutuhkan dan di sini page of sword adalah seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun merupakan seseorang yang telah dibantu oleh zodiak cewek yang keempat ataupun yang dikategorikan seseorang yang tidak punya siapa-siapa untuk anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun, sehingga disini di sini zodiak yang keempat akan merasa ibadan membantunya secara ikhlas. Dan di sinilah, secara otomatis keuangan zodiak cewek yang keempat akan semakin meningkat. Dan untuk well of wealth yang kita gabungkan dengan zodiak cewek yang keempat menggambarkan zodiak cewek yang keempat sukses di dalam kategori keuangan dan suka berbagi serta membantu orang lain. Dan di sini Seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun selalu mendapat bantuan dari zodiak cewek yang keempat dan ia akan selalu mendoakannya sehingga roda kehidupan ataupun roda keuangan seorang zodiak yang keempat akan terus meningkat dan meningkat lagi di masa depannya. Dan untuk zodiak cewek yang keempat itu berada di angka kelahiran 21 Juni sampai dengan 20 Juli yang tidak lain dan tidak bukan adalah zodiak Cancer. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak